doa dalam kesedihan dalam nama Bapa dan Putara dan Roh Kudus amin Tuhan engkau adalah penolong bagi setiap orang yang berada dalam kesulitan aku datang kepadamu dalam keadaanku yang dilanda kesedihan Engkau tahu betapa aku membutuhkan engkau. Dunia ini terasa gelap, sedangkan hatiku terasa sepi. Aku tidak malu untuk menangis, karena Yesus pun pernah menangis juga. Aku tidak meminta agar engkau menghapus penderitaanku, sebab Yesus Justru menjadi sempurna oleh karena penderitaannya Akan tetapi aku mohon kepadamu Untuk tetap menyertai aku Jadilah seorang bapa bagiku Dan hiburkanlah hatiku Seperti seorang ibu menghibur anaknya Tuhan kasihanilah aku Perbaikilah aku melalui pengalaman yang pahit ini. Aku berdoa akan hal ini dalam nama Yesus, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.